Halo kawan-kawan kembali lagi di Oz Channel MM. Oz Channel ada tips nih, kamu bisa melakukan beberapa langkah ini biar kecanduan seksmu nggak menjadi berbahaya. Salah satu kegiatan yang perlu kamu lakukan yaitu mencoba rajin beribadah. Dengan beribadah, selain bisa memperkuat iman juga bisa membuatmu hidup menjadi lebih tenang. Kamu pun bisa jauh terhindar dari yang namanya stres, dan kesepian karena segala masalah bisa kamu ceritakan kepada yang maha kuasa. Olahraga bisa menjadi salah satu solusi untuk kamu yang gak bisa menyalurkan hasrat seksual. Selain membuat badan segar, olahraga juga bisa meningkatkan kesehatan pikiran, dan bisa membuatmu aktif bergerak. Gak hanya memberikan kesehatan, minuman herbal dipercaya juga bisa mengontrol keinginan seks yang berlebihan. Minuman herbal ini bisa kamu temukan pada minuman seperti teh hijau, jamu, rosemary, dan lain sebagainya. Selama ini, bisa saja kamu selalu memikirkan seks karena sedang merasa bosan dengan rutinitas sehari-hari. Padahal, adanya kehadiran pasangan bisa kamu manfaatkan untuk mencoba melakukan hobi baru, traveling, atau bahkan karaoke. Segala hal yang berbau dengan seks, pasti munculnya gak jauh dari pikiran. Nah, salah satu cara ampuh mengatasi gerah seks yang berlebihan adalah, dengan mencoba untuk gak memikirkan, dan menghindari hal yang memancing pikiran tersebut. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Os Channel MM.